Указывать на него как wa arsalahu wa wa Bapa kami Ya Allah ya Allahumma Allahumma Batin syahillah ada ibadah sidiq di rahmatika ya rahmah rahimin. Wa rahmatulillahi rojiun. Natoatul mukarramin. Di subuh kita anu tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda jamaah tamu allah yang sama-sama terpukul di masjid jamiah mulia yang sama-sama niat untuk melaksanakan ibadah salatu Jumat atas perintahan Allah subhanahu wa ta'ala yang sama-sama saya cendai dan sekaligus yang saya hormati dan insya Allah semuanya sama-sama tambah-tambah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syukur Bapakir Allah Yang Maha mahalwa wa, Tawar, ya Pahal, wa Buhur, salam, salam semoga selalu terlihat bahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam wa ketinggalan kepada keluarga para sahabatnya para tabiin tabiyinnya abang sampai kepada kita semua selaku umatnya yang masih memegang dari Muhammadiyah laksana berlapis dan selalu setia mengikuti ajarannya pada paduka yang mulia Rasulullah. Allahu Akhirihi Wa Akhirihi Wa Salam. Hadirin Jumat ah, Jumat, ah, Sidang Jumat ah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan sekaligus memperkuat cinta kita kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beredar pemberitaan dari Perancis bahwa karikatur Rasulullah SAW sangat menghina, walaupun Rasulullah tidak mungkin retak badannya, sakit hatinya, sebab beliau adalah seorang manusia yang terpelihara dari kejelekan dan balas dendam hadirin jamaah. Jelas kemungkinan kita sebagai umatnya yang merasa sakit hadirin jamaah. Hadirin jemaah cuma rahimahaluloh, sehingga ada sebuah riwayat, di sebuah negara ini kecintaannya yang jangankan kepada baginda Rasul, cinta sama dunia, turunannya para habadim dan para syarifah. Ada seorang pekulan yang gagah perkasa dari negara itu badan, namanya Abul Qasim. Abdul Qasib, Abdul, tapi Abdul Qasib. Abdul Qasib ini pebulat yang gagah perkasa. Tidak ada satupun yang mengalahkan beliau. Tengah kuat, bahkan sampai habis lawan hadirin jamaah, sampai pasang saim barat, neangan lawan kamu ayana Abdul Qasib. Saking bagaunya pegulat termasuk, penggulan yang gagah yang rame bahkan hadirin tidak satupun yang bisa menandingi daripada Abdul Qasim penggulan ini yang asli dari Irak Abdul Mabdadi sehingga suatu saat Sang Raja pada zaman Abdul Qasim itu Pak mengadakan perkandingan gulat yang sangat besar bahkan besar sekali hadiah jabat, bahkan sampai kalau dirobiakan bahkan sampai miliaran hadiahnya yaitu raja mengadakan bulan. Siapa yang bisa mengalahkan Abdul Qasim sehingga diundang ke berbagai pelosok? Hadirin jemaah, ada seorang bapak-bapak yang sudah tua tidak mungkin bisa mengalahkan Abdul Qasim. Yang kuat dan gagah, Juga sampailah ke hari-hari pertandingan bulan. Naik panggung, naik panggung, ternyata tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Abdul Qaisin. Pegulat yang gagah, perkasa dan kuat hadir di Disitu Di situ ada bapak-bapak, disebut terlalu tua tidak. Terlalu mudah tidak yang sedang-sedang saja Pak Tapi bukan tandingannya untuk Abdul Qasim Sementara Abdul Qasim diajak berbincang dulu di belakang Di belakang rakyat rame atau di belakang panggung Ada apa Pak? kata Abdul Qasim Saya ini orang yang miskin Orang yang sangat-sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan untuk orang baju hijau orang miskin yang sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari. Memang bapak ini siapa? Saya ini adalah, kalau memang Abdul Qodir bapak mau percaya, bahwa saya ini adalah duriah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuterima Nabi iya. Memang Bagaimana Abdul Fasim Nanti kita tanding di atas panggung Disaksikan dengan orang banyak Dan sekaligus disaksikan oleh sang raja Kata Abdul Fasim Siap saya akan mengalah Demi keluargamu, kamu Demi Habaib, Demi daripada duriah Rasul Abdul empat. Begitu dipanggil Di atas panggung bulan Pak sama dulu yang Rasul orang yang tidak mungkin bisa mengalahkan Abdul Qasim ternyata di panggung praktikonton orang banyak begitu pas hadirin jamaah dipukul saja sama dulu itu Rasulullah Rasulullah Rasulullah, Rasulullah salam salam Abdul Qasim lemah tidak berdaya hadirin jamaah Sang Raja aneh kenapa? Ini Abdul Basir sementara dengan orang-orang yang gagah perkasa tenaganya kuat gede badannya wajah tinggi badannya tidak satupun yang bisa mengalahkan Abdul Basir tapi kenapa cuma hanya orang tua yang berpuluh tidak kuat sampai dia lelah hormat tidak berdaya melawan orang tua ini Akhirnya hadirin jamaah dipanggillah oleh dua orang ini oleh sang raja. Kenapa kamu akuh kausil melawan orang kelihatannya tenaganya putih badannya besar, tinggi badannya, bahkan kuat tenaganya. Tidak satupun yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kenapa dengan orang ini kamu ha, tidak berdaya lemah, tidak kuat melawannya? Begini tuan raja. Karena saya cinta sama para habaib karena saya cinta sama Nuriah Rasul, karena saya cinta para Sarifah, cinta sama keturunan Nabi, yaitu para habaib dan Sarifah. Saya sampai tidak berdaya melawan Bapak ini, yang padahal mian saya tidak mau mengalah Pak Tuhan Raja. Ternyata baru disentuh saja dengan orang ini Saya tidak kuat Tuhan, uh, Tuhan Raja Bahkan sampai berdiri pun saya lemas tidak kuat buat Raja Memangnya kenapa Pak? sahabat orang ini orang tidak punya turunan kuliah Rasul Memerlukan biaya untuk kehidupan sehari-hari Dan akhirnya Pak Abdul Qasim Yang pada perkasa pegulat kuat tidak satupun yang menampingi daripada Abdul Qasim Yang akhirnya hadiah dari Tuhan Rakyat yang miliaran rupiah Kalau rupiah diberikan semuanya sama duriah Rasul itu Yang mengalahkan Abdul Qasim hadirin di jemaah Diangkatlah waktu itu Abdul Qasim Hakikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seorang wali Jadi seorang Dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Sampai sekarang namanya Berubah bukan Abdul Qasim Tapi Imam Junaid al Baghdadi Hadirin zaman itu asalnya Pegulat kuat Pegulat kuat Karena cinta sama Habahim Cinta sama Sarifah Cinta sama keluarga Rasul Akhirnya Bulatnya siat-tobat Jadi penggulatnya Diangkatlah jadi imam Al Junaid, Al Baghdadi yang ngetok Mas Wuri, Jazirah, Baghdad, Irak hadirin jemaah. Ini asalnya pengulan. Kena cinta sama keluarga Rasul. Apalagi kita hadirin, bukan seperti orang biasa selalu bermasiah. Cinta sama keluarga Rasul. Apalagi cinta sama langsung sama Rasulnya. Baru bulianya saja, ini sudah mengandung hikmah rahasia yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, awas, kita harus merasa sakit badin kita, hati kita, hadirin jamaah. Rasul kita, nabi kita dihina hadirin jamaah. Maka sedang ramai produk-produk Perancis diisolir hadirin jamaah Di IWP bagi-bagi negara hadirin jemaah, Sobat presidennya sudah jelas-jelas menghina nabi kita akhirul zaman hadirin jemaah. Bukan kita hadirin jemaah. Menghina nabi, menghina kuliah rasul, bahkan menghina para ulama warisannya saja sudah mungkin jelas murka Allah hadirin jamaah tinggal tunggu hadirin jamaah murka Allah dan adat Allah yang akan menimpa orang yang menghina daripada baginda Rasulullah Orang yang menghina keluarga Rasul, orang yang menghina kuliah Rasul, kata Rasul, biarlah maaf keluarga yang di dunia tidak bisa melawan. Tidak bisa menandingi, tidak bisa menghukumi, tidak bisa mengadili. Nanti di alam akhirat, akulah yang akan mengadili kata Rasulullah. alaihi wasallam. orang yang menghina, apalagi mencaci maki, dan hadirin jamaah memfitnah dan lain sebagainya kepada keluargaku. Maka hadirin jamaah bagi keluarga Rasul sudah ada jaminan dua rasul. Tidak mungkin buat Rasul merasa. Untuk keluarga ku, sebelum ajal meninggal melepaskan nyawa, maaf sebelum melapar, lepas nyawa dari jasadnya. Buat keluarga ku, ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk bertobat kepadamu ya Allah. Berjelas pintu dua Rasul, tidak mungkin meleset hadirin jamaah. Maka lihatlah kehidupan daripada keluarga para Rasul-Rasul, habain, syaribah, dia sebelum meninggal Pak, pasti dia akan berkatakan dulu kepada Allah, berikan lawan yang kepada Allah. Juga jelas terus seorang mualim Al Habib Mahdor bin Mohdor Tapos Pak. Dia bahasanya kasar, tapi tidak masuk hati Pak. Dia tutur katanya kasar, goblok si aing partai, nemudah PK partai deh Pak. Go, tapi dia sebelum wafat diberikan lawan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bangun tengah malam, Setiap tiap malam bangun prak tobat kepada Allah. Sebelum dia wafat meninggalkan dunia hadirin jamaah. Itulah dunia Rasul. Itulah para habadu cinta keluarga Rasul. Sebelum wafat pasti dibukakan pintu tobat duduk hadirin jamaah. Spesial. Makanya, apalagi kalau kita sampai orang-orang orang yang menghina keluarga Rasul, walaupun di dunia dia tidak bisa membalas, tidak bisa menghakimi dan mengadili, tapi tunggu di akhirat, balasannya langsung Rasulullah yang akan menghukumi dan mengadili hadirin jamaah. Di kehakiman roh Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itulah hadirin jamaah, tetap saja kita tenang-tenang saja, pasti Allah menghormati. Pasti Allah turunkan agam sepersekutu hadirin jamaah orang yang sekarang sekarang tidak sedikit yang menginda mencaci maki dan menginsidasi pada hawa apalagi sekarang beredar kaligrafi daripada perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tetap kesatuan dan persatuan dijaga tetap kita NKRI satu persatu hadirin jamaah tetap kita sama rendah, berdiri sama tegak. Ayo kita umat Islam selalu bersatu. Tapi jangan terpanci untuk anak raksis tidak benar hadirin. Jawa tetap kita, Rasul kita, Nabi kita, para hambaib kita yang kita cintai. Mudah-mudahan dunia dan akhirat. Kita semua mendapatkan syafaatul ruhma. Daripada pertolongan yang agung Rasulullah. Salam Wasallam Lebih tancapkan Jangan lenggur apalagi lenggur apalagi hilang mencintai kepada Rasulullah, ayo buktikan cinta kita melalui Maulid Nabi, melalui Isra Mi'raj Nabi, melalui pembacaan Syaraf al-anak pembacaan Maulid Sintuduro, pembacaan Gurda, apalagi pembacaan Solawat, Maulid nabi Ibrahim, Maulid Al-Ajabi. Memang itulah kecintaan kita. Mari kita sama-sama hadirin perlihatkan bahwa kita adalah cinta kepada Rasulullah Alaihi Wasallam Saya yakin jaminan yang orang cinta sama Rasul, manakah ini? Karena ma'rifil jannah ini janji Rasul. Siapa yang mencintai aku akan bareng bareng bersama di sorga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli sorga, termasuk yang tertera dalam kitab Bait Wahi. Sululiyadhu nale jannah di masuk disitu sepertiga umatku akan masuk surga tidak ditanya dulu tidak ada proses dulu langsung masuk surga ayo dari sekarang hadirin jamaah yang sepertiga ini dengan melaksanakan maulidnya Rasul pembacaan-pembacaan biografi Rasul salawat dan lain sebagainya hadirin jamaah sholatul Jum'at itulah yang kita saya sampaikan, sebelum ditutup hadirin jemaat, ayo keyakinan kita, terutama kepada Allah. Pencinta kita kepada Rasulullah, jangan luntur dan butuh, ayo lebih lebih terkat lagi kita penciptaan bagi Rasul. Lalu latar, lalu latar, latar, latar, latar, latar, latar, latar, isinya Kalau latar, kami menciptakan nur daripada latar, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak akan ada dunia dan isi-isinya tidak akan ada surga dan neraka hadirin jamaah kalau Allah tidak menciptakan melalui daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nah untuk itu hadirin jemaah dengan Keyakinan, ketakwaan keimanan kita kepada Allah Kita percaya, kita yakin kepada Rasul Allah lebih lebih lebih lebih lagi hadirin jemaah tambah tambah tambah mudah-mudahan kita semua pasti akan menunggu kita mulai besok rusak, minggu sekarang minggu depan mari kita semua mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan meninggal dunia dalam membawa gelar husnul Khotimah. diterima segala amal ibadah kita dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan itulah yang sempat saya sampaikan buka di taufik wal hidayah minkum wasalamualaikum warahmatullahi